bener ramai loh, ya, oke yeah. <tinyimu> satu, dua, tiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat lagi loh di channel Agus Mata Kediri. video kali ini saya mau ke wisata Alas Kalor dan pengen berpangkat perkembangannya Alas Kalsa Egi, aku suwe masalah ya sedikit Corona, Covid seperti segera hari ini ya mau ngomong-ngomong rame lho enak perubahan lho jadi aku sudah di pintu masuk di sampingnya lapangan yang paling kurang sih lapangan pintu masuk ada arah, ada yang ngalor ada yang lalu ada yang lalu ada yang oke nyabrak saya lor oke nah, oke lor sekarang saya posisi lagi arah pintu masuk alaska e, lor, masalah aku ini udah mungkin kurang lebih sampai itu pukul 7 pagi Allez, sampai tuan. Jadi aku ngawali. Yang enggak. gak enggak, enggak empel-empelan. Oke aku pakai kue selor. Ya, pakai kaya nyantai-nyantai. Kayak kue. Kayak anak sempet dan kue selon. Oke, ayam lor. Ayam, nonton ayam sayur mungkin di blower ana boneh telak ikakun dinne aduh ngene iki sing ngas ngasan lara ana sepedaan ngas-ngasan ngene iso apa ya lur selamat menikmati berang tahun di alaskan tidak ada orangnya covid ke apa tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak Jangkroan barang enak, enak ini cara ngomis bakul bakul langsung nih langsung Oke, em oh masuk Pak 3000. Saya <laughs> oh, ingin Ini geser. Ada sel besar Finan Bapak-bapak. enggak? Ya. Bapak, bapak. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Lah bahasane ketutu kediri nanggar aya oh, mana bahasane yo oh, pose ra jadi tutu wilayah kota kediri jadi ya, suasana neng neng ngelor oh kita ketuk ayo wi te loh kasuopi telor lo lo lo lo lo lo loh kendengane sepi. Pagulanen tak kape lamang ibu emang rame kame suka pagulanen kira, gak enak, gitu. ya nak suasana laka tisapakone, <hesitation> maka <hesitation> ngapakakone, ngapakakone, ngapakakone, ngapakakone, ngapakakone, ngapakakone, ngapakakone, ngapakakone, ngapakakone, kita tiga nih, nih, nih, nih, terkenal nih, nih, nih, nih, nih, nih, kali nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, thumbnail, thumbnail, nih, konten-konten wisata gitu. nih, tapi saya kayaknya kayak ngene iso sakjane. Lah lewat wadara wis. Pak kulane enak, toh. Susum greh. Loh, oh ditutup kana lho, aduh. Gas lewat, oh, mungkin bisa sebelah. Saya tak melaku seolah lho, Suasananya yang ini oleh nalar para pedagangnya bareng kode hilangnya eh apa gara-gara kere kalah ya apa karena sepi ya karena sepi nah ini sana nggak ada anak-anak laris, ini kita banyak nih Dia tes cah jelek jelek Rampingan nah, ini rawasik lho lho Rawasik kepala sumber langsung Selesaianannya gak gini lho Area bermain ar air Alaska Ini tuh anak tulisannya lho, lho. Area bermain Di Alaska Nah gak gini lho lho kalih itu sumber langsung. Ini kena kan tinggi atis kan enak balik nah, raw sih begini nih. Jadi kan ada bendung nggak ya? Kamu di bendungan kan nih, ada apa? Kamu tinggal tes kan begini nih, kaya apa? Di sini pas di sini nih, ngejalan. Kita ke Bali nih. emaknya bakal baku lel rapatnya enak ya emang ibu kayak emang ngeram nih eh sih lah lor gue es gue eksotik jentannya lor udah lah ini kayaknya ini nyaparang kali, tipu kayak belajar-belajar nggak pengen yang wisata Alaska, es kondisinya kayak gini kelor, kondisinya, suasana nya, ya e, biasanya nggak senang nih, e. oh tinggal ada manok lor. Uh, tinggi perlombaan mana sakit? Eh uh, uh. perlombaan burung, eh sampah pada tempatnya. ya tulisannya Alaska Winner, Alaska Winner, Winner, Alaska PC, sangkar kuat. Eh, siapa yang merame? Eh, yang Ayo wet nabi tuh pohon-pohnya karet. <laughs> Oke, tempat makan di atas air. pasinya ini gila itu tanam bro ini pasinya kondisinya kayak embiannya Nga sananega angi angi larang, ya nggak aku kuburan mungkin apa na ngarani larut kali cici ngarani apa ya samper pertama kali seminggu ini kio, mungkin nganale gak lagi pahana ada nana hmm. yes enggak nana so san, ini Terima kasih telah jembatan yang kalah. <tuk tangan> cinta. selfie kita tarik cantik, hmm, hmm, hmm. suasana kali dan kali seiler, tahu kali, tapi aku sempat kan, kali tempat makan di atas kali, kilo terkenal ya kiler, lihat nah, thumbnail konten-konten wisata Alaska wisata Alaska cantik cantik ya eh? cantik nanti sudah cantik Kira-kira awan lepas di sini, kira pengunjungnya, kira-kira lumayan enak, lah. Jadi, Padang, Wito diketuai, Kohon, paling ambrol, paling paling paling paling paling paling paling paling becara panggai oh, sepede ande suasana para glazer ibu itu cantik manis ibu-ibu pada ibu, selfie lor dan kena ingin status via facebook, instagram pada selfie kita ya suasana nih gangnya nih loh sana jalan nih jalan dengan jalan nih nih bagel pindah nih loh Atas. Oh, dia, <tuh> <tuh> bisa tas oke, ini dia, ini full bakulan, nih, sakit, gak, paling pindah yang lian-lian, nih, ya, stasi, terasi, untuk AC. Yes, ngene, lor, ya, senangnya telur ya. Nah, aku tak pametan. Ya, muka-muka kecil, iki. Apa ya? Enak manfaatnya ya, loh. Enak manfaatnya ya. suasana suasanale. Apa senangnya wisata ala si rasa kondisinya kayak gini, gak kayak ambience, warung-warung pada di di lay, pada pindah di kali ini, jadi suasana nih kayak gini lor, tapi kamu mau bangwang yang Alaska ya, itu jadinya Alaska di Paritongnya sih deh penyak laska pora timbahannya dulur-dulur kecewa atau ador rene? Ista keiroh ini jadi suasananya bisa ini kayak gini dulur-dulur gak pengen pengen duluan yang liane ya sempang limang gumul apa yang pasti-pasti yang Enggak kecewa, taman di taman di, nah, ini sepakai separuh nih sama kek ya lor, nah, so, videoku, mas... ini, iroh, apa mau videoku kio ko mas, maknya neto, ngekiro, maknya neto, apa kak menarik, apa kak penat di gelok, yes, pasang nane sekarang ini gelor, aku kan mak iki arjo dolot lur. Apa enake to lur. Mampir gak nambahe orang ora ngene. Apa enake wisata ne kondisine saiki posisine koyo iki, koyo ngene, ya sing iki. Wis perane sing enak nek pamir le lur. Yen kowe tertarik karo videoku. Wis perane sing enak Aku mek berusaha ta. Gak naik video, gak naik konten, mangga telur-telur, kendor, telur-telur, iya naik senang, iya, iya sampan teluk teluk, apa polo, naik polo, makak ngerti bahasaku, bahasa cowok, iya sampan teluk video, neng to ais, to ais ngerti, ngerti tulisane, apa, cekile, manggala tidak lepas dari Alaska, Alaska ini nih, kalau mau contohnya simpang Limang Mul, uang ini, nggak ngerti bahasa ku rapih pelar, nggak sadar ruangannya bahasa ku, Sawang Video Neto aku nggak bahasa Indonesia rada gak nggak pasah lah, ya semuanya pelar, aku tak pamitan, aku tak pindah suasana liane nyantaman liane lah. yes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. dadah lor